Jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini silahkan stay terus di channel ini dan jika kamu merasa kurang cocok silahkan cari yang lebih cocok kepada energi anda. Dan buat kamu yang ingin mendukung serta mensupport kita agar channel ini berkembang dan memberikan ramalan terbaik di setiap videonya, silahkan kunjungi link sosial media kita yang tersedia di kolom deskripsi. Di sini kita akan membahas tentang kesehatan, keuangan, karir pekerjaan, dan hubungan asmara serta angka keberuntungan seorang Aris di bulan Agustus tahun 2020. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Aris di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Aris di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang Aris di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Aris di bulan Agustus tahun 2020. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, misalnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Aris di bulan Agustus tahun 2020. Terutama untuk support energi kesehatan, selanjutnya support energi kepada keuangan, selanjutnya support energi di dalam kategori karir dan pekerjaan, Selanjutnya support energi dalam hubungan asmara Aries di bulan Agustus tahun 2020. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kenisannya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak Aries di bulan Agustus tahun 2020. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kenisannya kita membuka dan membacakannya untuk kesehatan seorang Aries di bulan Agustus adalah. Nine of Swords ataupun 9 pedang. Secara umumnya Nine of Swords itu diartikan semakin terbebani di dalam suatu pikiran dan membuatmu semakin terpuruk. Jadi untuk kesehatan seorang Aris di bulan Agustus tahun 2020 itu sedang mengalami gangguan terutama di dalam pikirannya. Di sini seorang Aris sedang mengalami gangguan kesehatan dan disitulah ia mulai terbebani sehingga di sini ia digambarkan bahwasanya ia akan susah tidur malam dan akan sering terbangun apabila sudah tertidur di malam hari di sini seorang Aris akan merenungi tentang kesehatannya dan di satu sisi seorang Aris ingin bangkit dan mendapatkan kesehatan lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020 dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Pace of pentacle secara umumnya pace of pentacle itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun jadi, di sini menggambarkan kesehatan seorang aris di bulan Agustus itu mengalami gangguan ataupun mengalami penurunan, sehingga di satu sisi seorang aris akan sulit tidur. Itu dikarenakan ia sedang mengalami beban pikiran, dan apabila ia sudah tertidur, ia akan sering terbangun di malam hari dan akan susah tidur lagi. Dan di sini, seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun mendukung dan mensupport seorang Aris agar bangkit dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020 dan anak ini bisa saja dikategorikan anak Aris sendiri ataupun anak saudara Aris sendiri selanjutnya kita kartu keuangan Aris di bulan Agustus dan kartunya adalah Two of pentacle ataupun 2 poin. Secara umum, tool of itu diartikan suatu kestabilan, proses stabil, dan ingin mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi dengan mengambil satu langkah. Jadi di sini kelihatan bahwasannya keuangan seorang Aris di bulan Agustus tahun 2020, keuangannya sedang stabil dan sedang mengalami proses kestabilan. Dan di satu sisi, seorang Aris ingin mengambil satu langkah yang dapat menunjang keuangannya lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020 dan langkah itu sudah ia pikirkan matang-matang dan sudah ia renungkan dalam-dalam dan disini dampak positif akan didapatkan oleh seorang aris di dalam kategori keuangan jika langkah sudah ia lakukan dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi di sini menggambarkan keuangan seorang Aris sedang berada dalam proses kestabilan ataupun stabil di bulan Agustus tahun 2020 dan di satu sisi ia ingin mengambil satu langkah yang dapat menunjang keuangannya lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020 yang didukung penuh oleh seorang pasangan Aris sendiri Selanjutnya kita kartu kategori karir dan pekerjaan seorang Aris di bulan Agustus tahun 2020 adalah 9 of 1 ataupun 9 tongkat Secara umum ini diartikan memulai pekerjaan dengan secara sendiri dengan ide sendiri dan tanpa masukan dari orang lain dan di sini seorang Aris sedang berusaha belajar dari orang lain. Jadi untuk kategori karir pekerjaan seorang Aris di bulan Agustus tahun 2020, ia sedang memulai pekerjaan yang ia benar-benar lakukan sendiri tanpa membutuhkan bantuan seseorang ataupun bantuan orang lain dan di sini pekerjaan yang ia lakukan akan berdampak positif kepada karir dan pekerjaannya dan berdampak sangat bagus di dalam kategori keuangannya dan disinilah satu langkah itu ia lakukan yaitu dengan bekerja sendiri dan mengeluarkan ide-ide terbaiknya untuk menunjang pekerjaannya lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020 dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah King of One. Secara umumnya King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa. Dan dalam kategori ini bisa diartikan seseorang yang lebih tua dari Aris sendiri, dan di sini menggambarkan seorang Aris akan melakukan suatu pekerjaan dengan cara ataupun idenya sendiri tanpa masukan dan bantuan dari orang lain. Dan di sinilah seorang Aris sangat kelelahan dan sering terbebani di dalam suatu keheningan malam, dan kesehatannya akan menurun. Dan di sini juga seorang Aris mendapatkan dukungan dari seseorang sahabatnya yang lebih tua dan dirinya yang sangat ia percayai sehingga di sini seorang sahabat memberikan masukan kepada seorang Aris Bagaimana caranya bekerja dalam kategori sendiri tanpa bantuan orang lain yang sangat berdampak positif kepada karir dan pekerjaan seorang Aris di bulan Agustus tahun 2020 Selanjutnya kita kartu hubungan asmara seorang Aris di bulan Agustus dan kartunya adalah egg of cup ataupun delapan piala secara umum egg of cup itu diartikan melangkah di dalam diri sendiri menemukan jawaban di dalam diri sendiri atas masalah yang ia hadapi terutama di dalam kategori hubungan asmara jadi untuk asmara seorang Aris di bulan Agustus tahun 2020 ia sedang mengalami gangguan di dalam asmaranya dan di sini sedang terjadi miskomunikasi antara seorang Aris dengan pasangan aris sendiri dan disinilah seorang Aris mulai menyendiri dan menemukan jawaban di dalam diri sendiri dan menemukan Jawaban atas hubungan asmaranya serta persoalan asmara yang ia hadapi di bulan Agustus tahun, 2020 dan di sini seorang Aris perlu menyatu dengan alam untuk menemukan jawaban yang tepat tentang hubungan asmaranya. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah King of Pentacle. Secara umumnya, King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa, dan dalam kategori ini bisa dikategorikan. Seseorang yang lebih tua dari Aris sendiri, jadi di sini menggambarkan seorang Aris sedang mengalami gangguan di dalam hubungan asmara ataupun miskomunikasi, sehingga di sini Aris sering menyendiri untuk menemukan jawaban atas masalah yang dihadapinya di dalam kategori hubungan asmara. Dan di sini juga, seorang Aris mendapatkan masukan dari seseorang yang lebih tua dari Aris sendiri, tidak lain dan tidak bukan, adalah sahabat terbaik Aris untuk menemukan solusi atas masalah persoalan asmaranya. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Di Emperor secara umumnya Di Emperor ini diartikan raja yang berkuasa, seseorang yang berkuasa, seseorang yang terpandang di dalam lingkungan sekitar, seseorang yang berpengaruh di dalam kehidupan dan seseorang yang sangat memberikan masukan yang positif kepada diri sendiri. Jadi jika kartu dilempeloh kita gabungkan dengan kesehatan seorang Aris di sini menggambarkan seorang Aris mengalami gangguan kesehatan terutama di dalam beban pikirannya yang membuat dirinya susah tidur malam dan apabila ia sudah tertidur ia akan terbangun dan akan susah tidur lagi dan di sini seorang anak yang tidak lain dan tidak bukan adalah anak sendiri ataupun anak tetangga yang memberikan support kepada seorang Aris agar bangkit untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020 dan The di sini menggambarkan seorang anak merupakan seseorang yang sangat berpengaruh kepada seorang Aris untuk berjuang mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020 selanjutnya jika kartu The Emperor kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Aris di sini menggambarkan Keuangan seorang Aris sedang mengalami proses stabil ataupun di dalam kondisi stabil namun di satu sisi ia ingin mengambil langkah untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020 dan mendapatkan dukungan ataupun support dari pasangan Aris sendiri dan The Emperor sini menggambarkan Seorang pasangan merupakan seseorang yang sangat berpengaruh kepada seorang aris untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya, jika kartu diempero kita gabungkan dengan kartu kartu pekerjaan seorang aris di sini menggambarkan. Seorang Aris di bulan Agustus tahun 2020 akan melakukan pekerjaan dengan idenya sendiri dengan terorganisasi sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Dan di sini seseorang yang lebih tua dari seorang Aris yang tidak lain dan tidak bukan adalah sahabat Aris sendiri memberikan masukan serta memberikan support kepada seorang Aris dan menunjukkan cara bagaimana bekerja dengan ide sendiri dan dempur di sini menggambarkan Seseorang tersebut adalah orang yang sangat berpengaruh dan orang yang sangat dihargai oleh seorang aris di dalam kehidupannya sehingga di sini seorang aris akan memberikan respon yang positif kepada seseorang tersebut atas masukan yang ia berikan kepada aris untuk memperjuangkan dan mendapatkan karir yang lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020. Dan jika kartu The Emperor kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang aris di sini menggambarkan asmara seorang aris sedang mengalami gangguan di bulan Agustus tahun 2020 dan terjadi miskomunikasi dengan seorang pasangan sehingga harus disini perlu untuk menyendiri dan untuk menemukan jawaban atas masalah dari asmaranya dan di sini ia mendapatkan masukan dari seseorang yang lebih tua dari dirinya yang sangat ia percayai bagaimana caranya untuk menyelesaikan hubungan asmara tersebut dan the emperor di sini menggambarkan seseorang tersebut merupakan seseorang yang sangat mendukung Iris yang membuat support Iris secara positif di dalam kategori hubungan asmara sehingga Iris di sini memberikan respon yang positif dan memberikan tanggapan yang positif kepada seseorang tersebut atas masukannya untuk memecahkan masalah dan mendapatkan solusi dari masalah hubungan asmara aris bersama seorang pasangan di bulan Agustus tahun 2020. Dan untuk angka keberuntungan seorang aris di bulan Agustus tahun 2020 itu berada di angka 992, 29, 98 dan 85. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan aris di bulan Agustus tahun 2020. Semoga bermanfaat.